Gembilang dengan ramal, keluarga ke besar Igra Kabupaten Tasikmalaya. Tepuk tangannya mana? Baik Bapak dan juga Ibu, silahkan di sini ada.